Nah ini kecil teman-teman kecil teman, teman Super tembaka yang teman hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kita ucapkan kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia Baiklah kita akan unboxing Ini dia durian super, super tembaka kelamunutnya Dari perkebunan saya Nah, mungkin mungkin bapak, -bapak atau teman-teman sudah tidak asing lagi dengan saya ini Oke kita akan membuka durian support tembak kelam menurutnya Bagaimana hasilnya ini cukup kecil teman-teman tapi harganya lumayan ini untuk tahun ini cukup fantastis harganya kita akan membukanya teman-teman ini buahnya kecil teman-teman tapi jangan disangka ini kecil buahnya karena yang besar ini semuanya kemarin-kemarin sudah dipesan nah kita akan membuka teman-teman bagaimana durian super tembaganya kelamu notnya Ini dia teman-teman Kita akan membelahnya lagi Yang satunya Biar kelihatan enak teman-teman Nah ini kecil teman-teman Ini kecil teman-teman Tapi walaupun kecil ini Harganya lumayan Fantastis Untuk tahun ini nah ini dia super temaga yang teman hmm, ini cukup creamy teman-teman isinya banyak banget ini ini kita ambil sedikit saja ini nah kita akan memakannya hmm. Hmm. luar biasa teman-teman creamy lembut, pahit, lemak ini support tembaga, teman-teman. Jadi, saat ini ini lagi fenomena di Indonesia kita, teman-teman. Kalau menanam ini tidak rugi, teman-teman, karena hasilnya cukup memuaskan. Tahun ini, alhamdulillah, teman-teman, kita masih ada rezeki masih berbuah walaupun tidak banyak